Maci, maci, maci Kita kadang mau mengarah Masih, masih Ya Maci, maci, maci Maci, maci, maci Maci, maci Maci, maci, maci Maci, maci, maci Ada, maju maju. Kapan kejadiannya ini? Kapan? Oh, juga. Eh, kenapa tahu? Baru juga datang. Baru juga datang. datang. Iya. ngantuk Mengantuk, mengantuk. <susuk> Jembat, ya? Jembatan. Tapi pengen Jembatan itu kurang, Ini nasi ini guys kecelakaan tunggal ini sebarang ini akibat kecelakaan mengantuk <tuh> Ayo, roda-roda Tentu saja, Pak Nung, lah. jangan ngeres sih anak tahun itu ya salah ini.